Bunga tapak darah Tahukah anda bunga tapak darah? Salah satu tanaman hias yang sedang naik daun saat ini adalah bunga tapak darah Selain tampilannya yang cantik dan menarik Bunga tapak darah ternyata juga merupakan tumbuhan herbal Yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan Bunga tapak darah yang juga dikenal sebagai finca adalah tanaman hias yang umum ditanam di pekarangan rumah bunga tabak darah memiliki nama biologis katarantus roseus. ini termasuk dalam keluarga tumbuhan berbunga Apocynaceae. asalnya dari madagaskar yang ditemukan tumbuh sebagai spesies tumbuhan liar di hutan hujan bunga tapak darah adalah tumbuhan perdu yang tegak halus atau sedikit berbulu Sederhana atau sedikit bercabang dengan tinggi sekitar 1 meter, tanaman ini tumbuh paling baik dalam kondisi panas, sinar matahari penuh, dan kelembapan tinggi. Dikutip dari Health Benefits Time, bunga tapak darah telah diperkenalkan ke habitat baru di seluruh dunia, untuk sebagian besar digunakan sebagai tanaman hias dan obat. Tanaman ini dibudidayakan pada abad ke-18 di Paris dari biji yang dikumpulkan di Madagaskar. Kemudian disebarkan dari kebun raya Eropa ke daerah tropis sebagai tanaman hias. Di India Barat, Bunga Tabak Darah muncul dalam koleksi Herbarium yang dibuat pada tahun 1882 di Kepulauan Virgin. Pada tahun 1885 di Puerto Rico, dan pada tahun 1910 di Republik Dominika atau Herbarium Nasional Amerika Serikat Berdasarkan penelitian para ahli bunga, tapak darah mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang bersifat anti kanker Senyawa alkaloid inilah yang menghasilkan dua obat yang ampuh menyempuhkan kanker Dua obat itu adalah finblastin, obat kanker kelenjar getah bening, dan finchristin, obat kemoterapi. Finchristin bekerja dengan menghentikan perkembangbiakan sel kanker saat sel akan memperbanyak diri dengan membelah diri menjadi dua. Inilah beberapa manfaat atau khasiat bunga tapak darah bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mencegah tekanan darah tinggi dan diabetes Bunga tapak darah memiliki alkaloid yang dijadikan ekstrak dari daunnya Kandungan yang terdapat dalam bunga tapak darah ini diketahui dapat menurunkan tekanan darah tinggi Sementara, kandungan senyawa vindolin dan vindolisin di dalamnya mampu menurunkan kadar gula darah sehingga dapat mencegah risiko penyakit diabetes Manfaat yang kedua, pengobatan kanker. Tanaman tapak jarak telah dikenal dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Ayurveda atau ilmu kesehatan dari India juga telah mengenal penggunaan tanaman berbunga mungil ini sebagai antitumor, anti diabetes, antimikrobial, antioksidan, serta anti mutagenik atau mencegah penyebaran gen penyebab kanker. Vinblastine yang umumnya digunakan untuk pengobatan berbagai jenis kanker seperti penyakit Hodgkin, kanker payudara, kanker kulit dan leukemia limboflastik, diekstrak secara alami dari tanaman tapak darah merah muda. Menurut penelitian, obat ini termasuk obat kanker kedua yang paling banyak digunakan, namun harus tetap disertai dengan terapi dan pengobatan medis lainnya. Manfaat yang ketiga mengatasi sariawan. Kandungan tanin pada bunga tapak darah bisa membantu meredakan nyeri dan bengkak akibat sariawan. Sariawan umumnya terjadi karena adanya luka atau area mulut yang tidak higienis. Manfaat yang keempat mengobati diare. Di Eropa, para ahli herbal menggunakan tanaman ini untuk mengobati keluarnya cairan yang tidak normal, seperti diare atau gusi berdarah. Para ahli telah menggunakan tapak darah untuk sakit kepala, vertigo, dan ingatan yang buruk sejak abad pertengahan. Manfaat yang kelima, mencegah kolesterol tinggi. Sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan kolesterol tinggi, Flavonoid dan Vimpocetin yang terkandung pada ekstrak daun tapak darah Diketahui dapat menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh dengan menurunkan kadar kolesterol total Trigliserida dan menurunkan kolesterol jahat Kondisi kolesterol yang normal dapat menurunkan risiko terkena penyakit Seperti stroke, serangan jantung, hingga penyakit ginjal kronis Manfaat yang keenam Mempercepat penyembuhan luka Saat Anda memiliki luka pada kulit, terutama luka luar yang terbuka, Anda dapat menggunakan bunga tapak darah untuk meredakannya. Ekstrak etanol dari bunga tapak darah diketahui mampu mempercepat penyembuhan luka. Manfaat yang ketujuh, mencegah kerusakan oksidatif Manfaat bunga tapak darah lainnya adalah dapat mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas yang berlebih. Karena mengandung flavonoid, jenis antioksidan ini dapat mengurangi risiko terkena berbagai penyakit kronis, termasuk anterosklerosis, hipertensi, Parkinson, hingga penyakit Alzheimer. Efek Samping Pengobatan dengan Bunga Tapak Darah anda tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi bunga tapak darah secara langsung. Terlebih, jangan menelan bunga ataupun bagian lain dari tanaman tapak darah. Sebab ada risiko efek samping seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman pada perut dan gangguan pada usus. Pada kasus lebih parah, mengkonsumsi bunga tapak darah bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Anda juga sebaiknya tidak mengkonsumsi bunga tapak darah jika sedang hamil atau menyusui. Tumbuhan ini juga bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis. Jika Anda memiliki kondisi darah rendah, maka jangan konsumsi tapak darah. Begitu pula ketika Anda hendak menjalani tindakan operasi, konsumsi obat yang mengandung bagian atau ekstrak bunga tapak darah seharusnya sudah dihentikan pada kondisi tersebut. Itulah beberapa manfaat ataupun khasiat. Dari bunga tabak darah, mudah mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Salam sehat. Salam top herbal nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.